Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa Amin Santa perawan tak bernoda Kekasih sejati Tuhan kita dalam sakramen maha kudus Kami mohon kepadamu rahmat yang kami butuhkan untuk menjadi penyembah sejati bagi Allah Ekaristi kami. kabulkanlah permohonan kami untuk lebih mengenalnya, untuk lebih mencintainya, dan hidup kami lebih berpusat pada Ekaristi. Bentuklah seluruh hidup kami menjadi doa adorasi, syukur dan seruan yang tiada henti kepadamu dalam sakramen Maha Kudus. Amin. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda kami, Bunda Sakramen Mahakudus. Semoga kerajaan Ekaristi Yesus Kristus ada diantara kami. Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah Engkau diantara wanita.